itu kamu baru. Ya, Oke, kiri jadi sekarang kita luruskan duluan ke kemudian rapikan duluan harus rapi Ini kita ganti dengan ya. Lebih. Hai, Islam, hai kita bahagia. Cik, nazi, nazi, da, kita. Kita. Tanjil dari pelajaran. Cik, nazi, nazi, da, Pendidikan, agama. Cik, nazi, nazi, da, kita. Dan, itu. Cik, nazi, nazi, da. Sangat penting itu. Pendidikan agama sekarang akan membaca surah al. Hati ya. Baik saya tuliskan di atas ya tokoh ya semua materi di atas. sulap saya baca dulu. This Satu saya akan memecahkan di atas surat. Tinggungan dipanggil, Dipahami dipanggil atas pejalan. ya hai, hai, hai, Baca surah at eh, ini Wat-tinu <tuh> Ya sini. Tinu sini ya dengar sini sini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 yang astaga Nah, ada yang Seperti yang ini di harus sampai ya No problem.